Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya Dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebutuhannya mengalahkan kesabarannya Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar Tetapi ketika diuji dengan kesenangan, kemewahan Hampir-hampir kami tidak sabar. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya, dia terus-menerus tidak taat kepada Dia, Allah yang Maha Kuat. Orang yang mengharapkan surga harus belajar Untuk berbuat baik kepada sesama manusia Kebenaran terbesar adalah kejujuran Dan kebohongan terbesar adalah ketidakjujuran Ah, ingin aku jadi rumput saja Supaya dimakan oleh buddha Dan masalah harinya sesakan amal. Sementara aku masuk Islam Belum pernah ditenyangkan perutku Demi dapat merasakan segarnya beribadah. Dan belum pernah pula aku puas minum, karena sangat tentunya aku kepada Allah. Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah subhanahu wa ta'ala Kepuasan dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kehormatan dalam kerendahan hati Sesama muslim seharusnya hidup seperti layaknya saudara Jangan memandang rendah kepada setiap muslim Bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah. Tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengerjakan sholat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya tumbuh di tepi jalan dilimpari buahnya dengan batu tetapi tetap dibalas dengan buah amal kebajikan adalah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi jika kamu mengharapkan berkah dari Allah maka bersikap baiklah kepada hambanya dia yang membangun masjid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Membangun rumah untuknya di surga Seseorang yang takut untuk menangis Maka dia pun harus belajar Untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis Ilmu pengetahuan adalah kehidupan Bila telah masuk waktu sholat Berdirilah kalian Menuju tempat api yang sedang menyala dan padankanlah dia, Bari siapa yang masuk di kubur tanpa membawa bekalnya itu bukan tamu soleh, maka keadaannya seperti orang yang lautan tanpa menggunakan telapak. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suci kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar Jangan sekali-kali menyalahi Allah dalam tanggungannya ini Atau Allah akan menjatuhkanmu terungkup ke dalam api neraka Tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain Yang kecil pada kaum muslimin ada besar pada sisi Allah Sesungguhnya apabila seorang hamba merasa ujub karena suatu perhiasan dunia, niscaya Allah akan murka hingga hamba itu melepaskan perhiasan tersebut. Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah. Aku terpilih menjadi pemimpin kalian, meskipun aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu bantulah aku seandainya aku berada di jalan yang benar Dan bimbinglah aku seandainya aku berbuat salah Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar Memang sulit untuk bersabar Tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesadaran itu jauh lebih buruk kehal yang tidak mungkin dapat diwujudkan dengan tiga hal lainnya adalah Ketayaan dengan berangan-angan, kemujean dengan imitasi atau disemir dan kesehatan dengan obat-obatan. Lakukan dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Kejujuran yang paling utama adalah sikap amanah dan sedusta-dustanya suatu kedustaan adalah sikap khiyarah. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Hidup akan berlaku, namun kematian sangatlah dekat. Berperang melawan orang-orang kafir adalah jihad, tetapi berperang melawan kejahatan di dalam dirimu sendiri adalah jihad yang lebih besar. Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hambanya. Adalah hal yang memalukan, bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari. Ketika menawarkan sedekah kepada seorang pengemis, lakukan dengan kerendahan hati dan rasa hormat, karena apa yang Anda tawarkan adalah tawarannya. Kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Tanpa ilmu, amal tidak ada gunanya, sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Bersungguh-sungguhlah menyiapkan bekal untuk kematian, niscaya hidup pun akan berlimpah memberi.